Oke, Abu guys. Ka. Kali ini kita di rumah, Pak Aku enggak mau, kok. Aku... itu sih ya aduh itu ikannya lompat-lompat dong -lompat, Alhamdulillah sudah masuk ikan ya. Sudah laku ikannya lo, yo yo yo yo, lo, eh buat tak tidak apa apa, mungkin ya tujuh tapi aku mau Lucia oh, ya guys. sini Ah, seni. ya, Ini lompai nih tik tok go go wah sini kalian gon run masih <laughs> masuk sebentar di youtube masih <tuk> <tuk> <Hey>. lepeta <tuk> <tuk> hey, hey, hey. Hai, coba itu enggak sih? itu. Fardan. Kalau <laughs> kamu ada di sini Sama-sama <SILENGzín> <SILENGzín> <SILENGzín> bos